Atas nama perwakilan Dewan Guru, kepada yang terhormat Ustadz Ahmad Hakim, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa Bunyi Nyai Afah Mumtazah dan sedoyo sedere keluarga besar Pondok Pesantren komplek entengkan hafas, karnawir, dan ganteng, dan ganteng, ganteng walaupun bener benar bal belan bareng ya dan yang saya banggakan para wisudawati-wisudawati semua kelas 5 dan Insyaallah pagi ini akan diwisuda dan akan diresmikan sebagai lulusan dari Madrasah Tafus dan Banat Pondok Pesantren Putri Gemprat Lanboten kaula lepataken Dumatang Setoyo hadirin para wali santri, wali murid ingkang keresol dan segera hadir hingga dalam panggilan negi Alhamdulillah sama-sama kita panjatkan puji syukur menghadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunianya sehingga acara yang walaupun tertunda lumayan lama bisa terlaksana dengan sukses dan alhamdulillah sesuai dengan rencana dan atas nama perwakilan dari asatid dari dewan guru pertama-tama kami mengucapkan matur nuwun ingkar katah matur nuwun sangat cuma sedoyo hadirin kepada semua wali santri ingkar sampeun nikipaken sampun ngamanataken putri putrine lebat hingga dalem madrasah gigi sehingga yang botowal butowel ya on sihud ya pokon nduk hasil karya kami mohon dipun terima kebaktanan kebaktanan ya akeh kurang-kurang ya pun mangkat keserahanin Bapak ini beresin mending ternyata akeh ngriki bapak-bapak sing dadi pak guru sing lebih hebat dari kula ternyata kertas wong on sihud iki ternyata regiyane ada guru juga berkule mesti nomya kalah ya kaya yang kedua kami dari para asatif, para dewan guru juga mengucapkan permohonan maaf yang setinggi-tingginya, yang sedalam-dalamnya jikalau dan pastinya dalam proses lima tahun lebih ini dalam mengaji, dalam membimbing, dalam mendidik putri-putri jenengan kata ingkang, bukan cocok dari mana dari harapan daripada bapak ibu sendiri yang mungkin yang paling pasti saya sendiri mohon maaf karena saya hakim ini terkenal paling galak saya anak-anak santri dibuatnya paling killer bukan killer pembunuh ya nilai yang angel gawai soal ya ruwet bakal telat di jewe ya no. om pekala dong, pekala namang kusap jereka <laughs> kapasnya paling galak pokoknya tapi mudah-mudahan itu semua bisa memberikan pembekalan kepada mereka semua karena bagaimanapun juga pendidikan dan pengajian itu bukan sekedar teori yang kami berikan bukan sekedar materi yang kami sampaikan kepada murid tapi yang Paling berat adalah pembiasaan, pembudayaan adalah sampai kepada nanti ketika misalnya contoh tadi yang saya contohkan ketika terlambat kemudian harus dijewer istilahnya, ketika nggak bisa itu harus berdiri, ketika jawabannya jelek nilainya kecil, itu maksudnya apa? Ini supaya mereka menyadari gitu, bertanggung jawab bahwasanya ilmu itu bukan sekedar di luar kepala, tapi harus sampai masuk ke dalam hati harus sampai dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga alhamdulillah jika lau misalnya sepulang dari kempek mereka-mereka benar-benar bisa mengamalkan ilmunya. Karena harapan kami dari para sakit di sini adalah ketika mutakhrijin ini atau para wisudawati ini, mutakhrijat ini, para wisudawati ini sudah selesai dari kempek, kemudian keluar ke tempat tinggalnya masing-masing, maka monggo tinggal dikembangkan saja tinggal dipraktekkan saja, tinggal diamalkan saja karena ada pepatah yang mengatakan bahwa ilmu tanpa amal itu bagaikan pohon tanpa buah tapi sebaliknya, amal tanpa ilmu itu bagaikan pohon tanpa akar maka mudah-mudahan di sini, di pondok para santriwati ini sudah dipekali dengan ilmu sehingga langsung pohon tidak mudah bisa anak akarai, mudah-mudahan bisa kuat tinggal nanti nyampe di rumah Membuahi yang membuat, dan nanti menghasilkan buahnya saja. Jangan di rumah. Mudah-mudahan akar yang kami tanamkan di sini, akar yang kami canangkan di tempat ini bisa benar-benar kuat untuk mengimbangi zaman yang sudah luar biasa, termasuk perihal zaman ini juga yang kemudian kami para asapir terus-menerus untuk melakukan terobosan dan terobosan menyesuaikan dengan kondisi, termasuk juga seperti pernah saya ceritakan tahun lalu. Alhamdulillah tahun-tahun sekarang ini media sosial kita khususnya komplek online dan beberapa yang lainnya Sudah mulai dipenuhi dengan konten-konten kesantrian Dan Alhamdulillah diantara kalau boleh kita bersyukur Barokah atau apa ya daripada COVID ini adalah Sekarang FB, Instagram, WA dan lain-lainnya sudah banyak diisi oleh KKNU Terutama ketika bulan puasa kemarin pasarnya online Kabeh, alhamdulillah itu. yang mudah-mudahan itu bisa terus kita pertahankan. Termasuk juga kembar kemarin sih ini paling apa viral ya di Facebooknya itu. Karena itu mungkin kita harus bisa seperti itu. Mudah-mudahan juga nanti anak-anak kita semua juga bisa seperti itu. Termasuk satu hal yang perlu saya sampaikan di sini para wali santri perlu ketahui bahwa mulai tahun ini juga ada penggabungan atau bahasanya integrasi kurikulum diantaranya untuk anak-anak tingkat sanawiyah berarti ngajinya kelas 1, 2, 3 itu beberapa pelajaran yang berhubungan dengan sekolah kita tarik ke sekolah jadi kitabnya, kayak semisal kitab safinahnya, kitab uh, tajwidnya, sulam kok kitab dan yang setingkat dengan Sanawiyah kelas 7, 8, 9 itu kita tarik, kita taruh di pelajaran sekolah sehingga nanti harapannya anak itu tidak lagi dogel ini ngaji, dipelajari, bagian kun di ini sekolah ini, mohon-mohon mana -mohon nah, nanti waktu yang diambil oleh sekolah diisi dengan kegiatan yang lain atau juga bisa digunakan untuk mengurangi kegiatan yang ada terutama untuk anak baru, anak kelas 7 itu kita punya program untuk mengurangi kegiatan supaya mereka tidak terlalu lelah tidak terlalu terbebani, terforsi oleh banyak kegiatan di pondok pesantren, sehingga kalau misalnya nanti bapak ibu, terutama yang mungkin punya anak-anak yang baru yang kelas 7, 18, 19, banyak yang mungkin mulai pada pertanyaannya kok kitabnya ada ini, ini, ini tapi di ngajinya gak diajarkan itu jangan khawatir bu, insya Allah kami pindahkan ke Sanawiyah Dan nanti nanti sana juga diajar oleh guru-guru yang insya Allah juga sebagian adalah ustazah madrasah jumlah sehingga dengan harapan tadi bisa mengurangi beban daripada putri-putri bapak ibu semua samping itu juga untuk mengefisiensi daripada kegiatan pembelajaran sehingga yang tadi diharapkan walaupun kita ini pesantrennya masih pesantren antara antara sih? ya antara salafi dengan modern salafi banget ya anak sekolah aneh modern banget yang si sarungan jadi apa ya, <tuh> nah itu bisa kita jaga men mencari terobosan-terobosan baru sesuai dengan kebutuhan kemajuan zaman tapi tetap tidak meninggalkan tradisi-tradisi lama salaf shaleh yang sudah teruji dan sudah terbukti kebaikannya sehingga mudah-mudahan yang terakhir kali kami minta doa dan dukungan lohiron wabah tinang dari seluruh wali santri doakan dan dukung kami semua terutama Buya Nawawi dan Umi Affah ini dan teman-teman asatir semuanya agar kami bisa tetap bersatu padu Bersama-sama satu suara, satu etikat yang baik, satu kesatuan dan terutama di dunia sehatan, Jasmani dan rohani sehingga terus bisa melayani, membimbing dan mendidik, mengajar putri-putri, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Dan mudah-mudahan sekali lagi doa kami juga apa yang telah kami tanamkan, apa yang telah kami canangkan sebagai akar daripada Pendidikan bagi putri-putri ibu semua mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan bisa memberikan buah yang baik bagi masa depan mereka-mereka semua kelak di tempatnya masing-masing. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima semua doa-doa kita dan amatnya ibadah kita semua. gula, cakingkullah, semangat maafu minggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.